Satu <tuk> oh, tuh. Oh, masalah. Na orang nah Syiriknya. Si anjing menikmati itu ya, Bobo. Kita nying. <laughs> Nyoy-nyoyan, guys. bisa Rangkanis. Heh Mang Yan. Hadi Lur Mang Yan. Ha, Ali Naha geumah bener. Heurin. Hayuk sama. tinggal tuh. Oh <tuh> Oh. <tuh> Aku bayar penggeraknya, ada bentur, asuk-asukan. Tuh, loh, beram ram ram kun, kun, Oke, kalau gernya iki kiri nya Pak ah ha mau Pak tadi. Sudah. Abang. Nih, silinis. Yuris. Ada itu. Reksi dia dia ke dron? Reksi dia ke dron di dia bang? Halusnya bisa dia?